Halo guys, kembali lagi dengan channel yang suka merakit mainan Oke okay guys, kita mulai Wow, ada 1, 2, 3 mainan yang harus kita rakit Kita mulai dari Godzilla ini dulu guys Wih mantap Oke, okay, kita rakit, kita taruh sini Selanjutnya, kita akan pasangkan ekornya Oke okay. Wow, di mana ekornya? Wah, wow, ini dia guys Ekor Godzilla Oke okay guys, kita akan pasangkan ekornya Wow, ekornya sudah terpasang Sekarang kita akan memasangkan kaki, kaki kiri dan tangan kiri Oke, okay, kita cari Ini dia guys, kaki oh, kiri Dan kita akan ambil tangan kiri Mana dia? Wow, ini dia guys Tangan kiri Oke okay guys kita pasangkan Wow Kaki kiri dan tangan kiri sudah terpasang Sekarang kita pasangkan Tangan kanan dan kaki kanan Oke okay, let's go Wow ini dia guys Tangan kanannya Dan kita akan mencari kaki kanannya Ini dia guys Kaki kanannya Wow oke okay guys kita pasangkan keduanya Wow sudah terpasang guys sudah lengkap dan ini dia guys Godzilla King of Monsters Wih mantap guys keren ya oke okay, kita lanjut Godzilla yang kedua Oke okay guys kita lanjut Godzilla yang kedua kita mulai dari Godzilla yang kedua ini guys Wih, mantap ya Oke, kita taruh sini Sekarang kita akan mencari ekornya guys Wow, ini dia guys Ekornya, besar sekali Oke, kita pasangkan ya Wow, sudah terpasang guys Ekornya, sekarang kita tinggal mencari ujung ekornya Ini dia guys Wow Ini dia ujung ekornya Yes Kita pasangkan guys Wow Ekornya sudah terpasang Mantap guys Sekarang kita akan pasangkan tangan kirinya Ini dia guys Tangan kirinya Oke okay guys Kita pasangkan tangan kirinya Let's go Tangan kiri sudah terpasang. Sekarang kita akan pasang kaki kirinya. Ini dia guys, kaki kiri Godzilla. Oke okay guys, kita pasangkan. Wow, kaki kiri sudah terpasang. Sekarang kita balik. Kita pasangkan tangan kanan. Ini dia tangan kanannya. Oke okay guys, kita pasangkan. Oke, okay, tangannya sudah terpasang, tinggal bagian terakhir kaki kanan. Oke okay guys, kita pasangkan. Wow, kaki kanan sudah terpasang, sudah jadi guys, dia Godzilla Ron. Wow. Wih, mantap, keren guys, besar. Oke kita lanjut ke school crawler Oke guys tinggal bagian terakhir Ini dia monster school crawler Kita taruh sini Oke kita pasangkan kedua tangannya Ini dia guys Tangan kiri Dan Tangan kanan Oke guys kita pasangkan Wow, sudah jadi guys Dia monster school crawler Jadi keren banget ya Mantap, keren Oke, okay, tiga-tiganya sudah jadi Ada Godzilla roar, Godzilla monster, dan school crawler Thank you for watching, like, and subscribe See you next video Bye-bye